halo assalamualaikum selamat pagi selamat berjumpa kembali pada teman-teman subscriber dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat oke di pada pagi hari ini kita kedatangan tamu lagi sebuah sepeda motor beat f1 yang mana keluhannya dia tidak mau di starter hanya bunyi cetek cetek cetek cetek tuh Nah, biasanya kalau seperti ini hanya ada di bagian soket ECU atau ECM ya. Dan kita tidak memperpanjang waktu lagi. Mari kita periksa apa ya. apakah benar. Posisi ECM-nya ada di bawah sini ya, guys. Ya, nih. Biasanya dia gosong kita buka nah tuh lihat nah nih di sini dia terjadi kebakar guys hmm. sampai sempal soketnya ya tuh oke okay. mari kita perbaiki dan cara ini cukup gampang untuk diperbaiki sendiri di rumah apabila teman-teman para subscriber mengalami sepeda motor Beat yang hanya bunyi cetak cetak cetek cetek biasanya dia hanya ada di sini teman. Oke, ayah ya. Ini guys. Ini kita rapatkan lagi seperti semula agar kabel dan soketnya bisa menyatu dan mencapit uh, kaki soket yang ada di di, di ecu ya oke okay, setelah seperti ini mari kita tambahkan potongan kabel seperti ini dan kita selipkan di tengah-tengah ini tengah-tengah soket oke okay. nah setelah kita lakukan itu telah selesai mari kita pasang kembali ke posisi awal nah di sini guys ya nah, oke okay. mari kita coba apakah starter sudah bisa menyala oke okay. Starter menyala. Mari kita coba lagi. Oke teman-teman, starter telah menyala. Hanya dengan bermodalkan teknik, tanpa bermodalkan penggantian part Jadi para teman-teman subscriber dimanapun anda berada, apabila mengalami Honda Matic beatnya seperti itu maka bisa dicoba sendiri dibola sendiri di rumah dengan cara yang seperti saya lakukan tadi oke guys cukup sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh